Yamaha Batu Yamaha Jawa Barat, Bandung, Yamaha Bandung ya, Yamaha Bandung. Mau ngambil WR motor baru, tapi bukan punya saya, punya teman. Jadi nganterin dia ngambil, terus nanti diantar. Jadi member WR tambah satu lagi. dia ngambil warnanya warna hitam warna biru nggak mau katanya katanya takut kembaran kayak sama saya nggak mau kembar jadi jangan warna hitam jadi nanti katanya pas keluar langsung mau di supermotoin udah nggak sabar dia dari tadi ngechat terus ngechat telepon kan sayangnya baru bangun jadi ngechat terus gimana dimana katanya udah nggak sabar motor baru biasa orang-orang lagi orang gitu emang, emang. kalau mau beli apa pokoknya mau beli apa gitu pasti kesabaran sabaran Oke. Cepat. Jam berapa ini? Oh, jam 12, Cuk. Tadi bangun siang. Sebenarnya tadi udah bangun jam 8 sih. Pagi. Coba pas lihat jam, ah masih jam 8. Eh, tidur lagi. Memang kebiasaan manusia kayak gitu. Bangun pagi ngelihat jam masih kepagian tidur lagi. Randy pulang? Ah, Hah? Apa? Jadi ini buat video review modifikasinya. Nanti mau dibikin. Gak tau besok, gak tau kapan. Nah, besok mau ganti 1821 dulu mau ke atas main tanah kan baru bikin baru beli tromol baru bikin wheelset lagi wheel yang buat main tanah 1821 1821 ini diganti cuma apa sih cover blok kiri kanan piringan depan dekal lampu apa lagi ya, gear, haram tapi untuk detailnya nanti ajalah di video reviewnya untuk video detail modifikasinya, terus apa aja yang diganti harganya nanti dibikin nyar di lagi. Karena kalau pakai 1821 nanti takutnya enggak nyentuh tanah kaki. Biar tambah tinggi kan. Oh, Cepat sudah. Pertu baru. gua. Ih. Oh iya, turun dulu. Turun dulu. Kebotas lah. Ini taro. Terus ini taro. Terus biar enak bawa motornya. Ini. ah itu amplopnya nanti di sana di mana dia? ah amplop di mana? di rumah terus dibawa? Oh, dibawa di kah? oh tidak usah, huh? tidak usah dibawa bikin apa? kok oh. tidak tanya? saya punya persenan nanti kau tanya di sana oh, kawarin oh, tuh lewat mana? Eh? -Hatta. lewat sumber nol satu Karnataka tuh kemarin. Algo eh, bilang yang gengko mau ke arah Bali tapi jangan jalan foto. Oh, Aramilea. Aramilea. Lewat jalan alun-alun itu kah? dulu. Aduh, aduh. Aduh, sudah ambil orang. Kalau dia ambil orang, dia balik ambil yang di sana. Entar ke 500, ya. Iya, Itu ada orang biru tuh. Warna hitam saja. Biru. Eh, hitam saja. Ih, biru ciri khas Enggak saya mau ke dalam, yang mau beli motorku. I'm working, I wanna be great. Yeah, working, I wanna be paid. Yeah. Every decision I made, yeah I ain't ever been afraid, nah I'm always trying new things, yeah That's how you grow and succeed, yeah Man, you just gotta believe, yeah So listen up while I proceed, yeah Want a couple hundred grand like, yeah uh. Got a couple hundred plans like, yeah uh. Man, I do it for the fans like, yeah uh. I don't do it for the gram, no, do it for the gram, no, do it for the on yeah. I don't do it for the camera I just do it cause I love it, do it cause I want it I could never get enough, yeah Don't head, yeah. Ini motor display Ini udah diganti Kena half pakai Pake aero 1 dekal Ini dekalnya dari HGFX <tuh> Kalau stang mah udah ganti, fusion barpetnya juga. <tuh> udah pakai selang radiator Samco. Terus udah pakai wheelset supermoto juga. ini make apa ya? TK kayaknya mah. Rosi. Selotnya make Rosi. Ukuran berapa? 300 kayaknya. Ban pakai Pirelli. Oh. Pirelli Diablo Rosso. Ban ban depan ukurannya 110 per 70 Terus ini juga udah pakai apa Jalur roda Yang di as rodanya Sama ini juga udah pakai Frame slider Ini kayaknya frame slidernya Semua ini bikin Frame slider terus Jalur roda belakang Itu custom sendiri Soalnya kebetulan yang bikinnya itu Member WR Bandung juga jadi tahu, untuk ban depannya, ban belakang, ban belakang, sama pakai Pirelli diablo rosso juga. Ukurannya berapa nih? 150. Untuk ban belakangnya ukuran 150, ban depan 110, gear standar pakai jalur roda ini knalpotnya 1 ini spakbor belakangnya pakai yang model KTM kayaknya ini kan pakai yang model KTM tapi ini enggak ada lampu sen cuma lampu rem doang Oh selang rem, selang remnya pakai dari hell joy, udah ganti hell selang remnya, selang rem belakang, terus oh selang rem depan juga, Tuh. pakai merek hell juga, selang remnya depan belakang. kira-kira nih habis berapa enggak tahu ini motor display cuma waktu itu pernah dipakai buat kopdar dua kali kalau nggak salah udah segitu aja review singkat motor display nya ini <tuh> tadi enggak Mau review sih, cuma ya karena sekalian nunggunya lama, jadi <coughs> ya udah sekalian. Bayar motor dia, ih, bikin video dong.